Yang selalu salfok Dengan baby L Ketika di acara aksi gerebek sahur Keluarga Leslar Pastinya warga Konoha selalu salfok Dengan ayang beb ya <gum> Yang makin gemes Yang makin ganteng Masya Allah mudah-mudahan Selalu sehat ya untuk abang L Mudah-mudahan juga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kita lihat persahabat abang L Ini lagi guap ya Sepertinya ngantuk berat nih Tetapi semangat terus Untuk menemani panda sahur Masya Allah Dan kita lihat persahabat Di momen aksi gerbek sahur Keluarga Leslar Ada momen yang sangat membahagiakan sekali Untuk kita semuanya Disimak persahabat di video ini Yang diunggah oleh aku Love Anusko Leslar Perhatikan, persahabat dengan satu gelas satu sedotan, Papa Bilar ini sosit banget ya dengan Bunda Lesti. Perhatikan di video yang sangat luar biasa, membahagiakan Duh, Bunda Lesti langsung disuguhkan dengan gelas yang diminum oleh Papa Bilar dengan satu sedotan yang sama. Masya Allah, inilah keromantisan yang sangat luar biasa dari Leslar makin bangga, makin bahagia sekali alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu langgeng, bahagia dan selalu bisa seperti ini terus selalu ya. menunjukkan keromantisan kebahagiaan. Dan kita juga tetap semangat ya untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kita lihat juga persembahan di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan My favorite family, satu gelas, satu sedotan, satu hati. Abang gemoy, wah masya Allah, tentunya terima kasih ya untuk warga Kodo yang selalu mensupport ini lagi, Sayangan kita, dan tentu persahabat di pancingan ini pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Ratih Lasandara mengatakan. Dari awal buat konten bersama aja udah satu sendok loh Masya Allah kuasa Allah mempertemukan mereka tuh Masya Allah banget kan Emang ini kebanggaan kita semuanya dan pastinya kebahagiaan untuk warga Konoha Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ya ini ada info pentingnya untuk warga Konoha, hari ini bakal ada kejutan di jam 5 sore, dapur Bunda Lesti akan kembali hadir menemani warga Konoha, ini spesial banget nih, di bulan suci Ramadan, Bunda Lesti akan memberikan tips masak nih, wow, doakan yang terbaik ya Bunda Lesti, mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha pastinya, amin, stay tune di jam 5 sore hari ini, karena kejutan akan di kasih langsung oleh idola kita selanjutnya juga persahabat jangan lupa bangunin akan mengingatkan kembali dicatat tanggalnya tanggal 25 April 2022 tepatnya hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di tiga TV nasional RCTI, SCTV Indosiar dan juga Youtube Sofi Indonesia karena ...bakal hadir kejutan lagi untuk warga Konoha, bersahabat. Lesti dan Rizky Billar ini akan menjadi bintang tamu di acara Sofi. Jangan sampai lupa, jangan sampai tentunya kalian ketinggalan terlewatkan ya... ...acara momen yang sangat luar biasa ini. Dicatat tanggalnya, tanggal 25 April 2022 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV kesayangan kalian. Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti Persahabat kita lihat nih Sweater atau hoodie Atau jacket nih persahabat Yang dipakai oleh Bunda Lesti Saat bersilaturahmi Ke rumah Andarans Atau Mama Gigi Ini harga bukan kaleng-kaleng -kale. dibanderol seharga rp rupiah. Wow Masya Allah banget ya Mudah-mudahan tambah berkah barokah untuk Rezekinya, kita selalu doakan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita semua juga bersahabat. Selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, apapun yang dilakukan oleh kita semua, diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Masih menunggu kejutan lain di pagi hari ini? Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan. Warma menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.